Kali ini aku mau reaction tentang cara menanam terong bulat Oke okay guys, tonton terus video ini Hari ini kita akan belajar menanam terong ungu bulat Untuk benihnya Benihnya dari starlight, jadi belajar menanam terong bulat Ini ungu apa hitam ya guys ya Kayaknya uh, ungu-ungu tua. Jadi agak kehitam-hitaman gitu, guys. Saya pakai varietas Starlight dari KJS. Langsung saja kita semai bijinya. Lalu disiram setiap disemai dulu bijinya, guys. Ditaruh di itu tanah di tanah atau di kompos campur sem, campur sekam gitu bagi semai disiram setiap hari gitu. Apa pagi. Bulatnya setelah umur dua minggu sudah mulai kecambah semuanya. dua minggu jadi udah ada muncul daunnya, udah mulai kecambah gitu. Jadi ini kayaknya udah siap. Di... Jangan lupa diberi hmm. pupuk guano organik cukup seminggu sekali saja. Oh, ini enggak disemai dulu guys, jadi udah di langsung di lahan gitu. Ini jadi... Umur 30 hari, satu bulan itu dikasih pupuk. Katanya ini gua gitu guys, dikasih pupuk udah ini terang bulatnya setelah dua bulan, bulan sudah mulai berbunga. Umur dua bulan udah mulai ada bunganya gitu guys, belajar berbuah lah. Supaya bunganya tidak rontok dan berbuah lebat, kita tambah dengan pupuk Gandasil B. Cukup disemprotkan seminggu sekali, oh, guys. jadi rahasianya biar bunganya itu enggak rontok itu dan buahnya bagus jadi dikasih pupuk sama ganda silbe itu tadi guys ini aturannya 3 gram per liter air jadi 3, 3 gram pupuk ganda sil tadi itu dicampur dengan 1 liter air gitu guys terus disemprotin ke bakal bunganya gitu guys aja gotcha. umur 90 hari tiga bulan tiga bulan itu udah bisa panen ya guys ya terongnya udah gede setelah umur tiga bulan terongnya sudah bisa dipetik dan dipanen tuh bentuknya seperti ini bulat-bulat gede-gede banget ini saya juga tidak bener banget ya sih terong itu tiga bulan udah bisa dipanen oke itu tadi dan bulat banget guys bulat sempurna itu tadi cara nanam terong kalau kalian suka video ini, silakan kalian klik tombol subscribe. Kalau nggak suka, silakan di-skip. Terima kasih.